Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di al Jaya Teman-teman, <tuh> semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Ta'ala. Oke, okay, teman-teman. Uh, kali ini yang akan kami bahas mengenai LED, yaitu light emitting dioda, atau... Bahasa singkatnya, bahasa umumnya, bahasa awamnya, uh, dioda yang bercahaya seperti itu. Oke, cuma uh, kali ini kami fokus kepada ini ya. Kalau boleh dibilang, pertanyaan dari teman-teman uh, di Alkolam Jaya <tuh> ini. Boleh dibilang temuan seperti itu ya okay. Temuan yang sebetulnya dalam ilmu bahan ini sudah sudah terjawab teman-teman ya. Antara led merah dengan led biru Oh ini led biru teman-teman uh, Di sini kami menggunakan sebagai bahan ujinya <tuh> Menggunakan dua led Di sini kami menggunakan dua LED. Ini LED ultra bright. LED ultra bright itu adalah kalau beli di toko-toko. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, kelihatan ya. LED ultra bright itu kalau di toko-toko disebutnya LED putih. Uh, nyala merah, nyala biru sesuai dengan nyalanya. Bentuknya seperti ini. Yang ini. Yang ini katoda, yang ini anoda, seperti itu. Oke, okay. bahan ujiannya di sini, kami menggunakan uh, baterai kancing, atau disebut juga baterai CR2032. Ya, yang ini positif, yang ini negatif. Oke. Okay. Temuannya seperti ini, seperti di thumbnail ya. Ini tiga volt teman-teman ya, tiga volt. harusnya kami lupa. Ya, kita teman -teman, bisa cari sendiri arus normalnya. Cuma ini karena sudah lama, mungkin uh, apa muatannya juga sudah uh, berkurang. Ini biru, nyalanya seperti ini. Oke, okay. perhatikan ya. LED biru nyalanya seperti ini. Kemudian yang ini LED merah. Kimon, nyalanya kelihatan sangat terang sekali. Uh, Masuk kami lebih terang daripada yang biru. Ini yang biru. Oke, lepas dulu. Ini yang merah. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika di ketika di paralel Oke, okay. entah kenapa, ya, ini kami menekan sangat kuat ya. Ya ketika yang merah ditempelkan dan menyala, nah, yang biru ini mati. Ini, ini bukan hoax, ini bukan tipu-tipu, ini memang, memang, memang, nah, ini mati. Oke, okay. kok bisa begitu? Itu pertanyaan uh, yang seharusnya dalam ilmu-ilmu elektronika dasar itu sudah terjawab. Oke, okay. kami di sini akan menyampaikan beberapa fakta, ya teman-teman. Ya, beberapa fakta oh, di sini, ya, saya di sini. Uh, kami akan menyampaikan beberapa fakta bahwa uh, LED bisa hidup karena ada muatan dari baterai, muatan yang bergerak, muatan yang bergerak disebut dengan arus, teman-teman. Jadi, kalau LED tadi yang biru. Mana biru? Yang biru ini mati, berarti ya ini yang biru ya? Yang biru ini mati atau redup lah seperti itu, atau cahayanya berkurang. Kalau ini kan mati, padahal sama-sama ditempel ya. Oke, okay. berarti tidak ada muatan yang bergerak atau tidak ada arus di sini. Oke okay, teman-teman ya, ingat arus adalah muatan yang bergerak. Itu fakta, uh, fakta pertama ilmu dasar. Kami tidak akan menjawab begini dan begitu. Silakan nanti teman-teman menjawab sendiri, disimpulkan sendiri. Bila ah, ada teman lain di apa komen di kolom komentar seperti itu. -tari. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah <tuh> di sini teman-teman bisa lihat. Uh, ini kami ambil dari berbagai sumber. Ya, di sini. Uh, kita fokus ke led biru dan led hi led biru dan led merah seperti itu uh, ini untuk ultra bike ya seperti itu teman teman uh, yang biru yang beriuk yang bawah itu ya itu dari segi bahan bahannya terbuat dari silikon nah, silikon apa saja Silikon karbida atau ya, silikon karbida (SiC). Panjang gelombangnya itu sembilan eh empat sampai lima nanometer. Tegangannya ya tegangan kerjanya itu 3,6 volt DC. Ya, arus kerjanya itu 20 puluh mili ampere. tuh fakta fakta bar kedua. Yang merah itu gallium Uh, Arsenit fosfat, ya masuk kategori semikonduktor juga. Panjang gelombangnya 630 sampai 660 nanometer. Oke, tegangan kerjanya 1,8 volt dan arus kerjanya itu 20 miliamper. Oke, jadi kebutuhan suplai tegangannya itu sangat berbeda, teman-teman. Oke, sangat berbeda Yang merah itu Untuk menyalakan yang merah Hanya membutuhkan setengah kurang lebih Dari tegangan kerja Yang warna biru Seperti itu Nah Kalau untuk daya Teman-teman bisa menggunakan rumus daya sederhana Seperti ini Rumus dayanya sederhana seperti ini Teman-teman, kelihatan ya Oke, Oke Seperti ini Nah itu, 20 mA dijadikan 0,2A Ya, sama dengan 0,2A, satuannya disamakan Apa, distandarkan begitu itu Daya merah berarti 0,2A x 1,8V Jadinya 0,36W Daya biru 0,2A x 3,6V Jadinya 0,72W atau pakai rumus P sama dengan I dikalikan V Daya sama dengan arus dikali tegangan Seperti itu teman-teman Itu adalah fakta kedua mengenai tegangan kerja dan arus kerja Oke Kemudian yang terakhir kami dapatkan ini dari bloknya Siapa tadi? Oke Kami dapatkan ini ya silakan dilihat teman-teman kami dapatkan itu dari blognya uh, faridis.blogspot.com yang menulis bahwa di sini teman-teman bisa melihat uh, ada ada empat macam led dengan karakteristik yang sama di sini tidak dijelaskan uh, warnanya apa bahannya apa yang yang di sini cuma dijelaskan ditulis begitu satu lednya itu tegangan kerjanya tiga volt uh, arusnya dua puluh mili ampere sama yang berbeda di sini adalah uh, yang pertama adalah jenis rangkaiannya oke okay. yang di sebelah kirinya teman-teman ya kirinya teman-teman itu rangkaiannya seri oke okay. kalau seri itu uh, apa positif atau negatif dari ah, misalnya positif ya positif dari led pertama ketemu dengan negatif atau anoda dari led pertama ketemu dengan katoda led kedua oke karena di dioda itu nyebutnya anoda dan katoda kurang tepat kalau positif dan negatif kecuali untuk eh, mempermudah saja seperti itu teman-teman ya kalau di ujian-ujian kompetensi nyebut min plus itu disalahkan seperti itu. Oke. Kemudian yang berbeda pula kebutuhan tegangannya, teman-teman. Ya. Antara yang paralel dengan seri, ya kalau yang uh, seri untuk menyalak, menyalakan semua LED itu yang disusun seri itu membutuhkan tegangan 12, 12 volt, akan tetapi untuk yang uh, untuk yang paralel itu hanya membutuhkan Uh, apa sepertiganya yaitu tiga volt seperti itu nah itu teman-teman ya barangkali itu adalah fakta ketiga seperti itu agar bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini silakan teman-teman uh, jika ada teman-teman lain agar ilmu pengetahuan itu semakin berkembang dan memberi manfaat bagi kita semua uh, komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan kami bisa jawab kami akan langsung jawab kalau kami uh, tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu kami atau karena waktu kami ya teman-teman bersabar saja seperti itu oke teman-teman fakta-faktanya sudah ada tiga yang kami sampaikan tadi semoga yang sedikit dari kami ini bisa manfaat dunia akhirat buat teman-teman dan kami akhiri wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh